Kucing Kausi adalah hewan peliharaan yang unik dan menarik. Ras kucing ini berasal dari persilangan antara kucing liar asal Afrika, yaitu kucing haus dan kucing domestik. Kucing Chausie pertama kali diakui sebagai ras yang terpisah pada tahun 1995 oleh The International Jet Association, (TICA). Kucing Chausie adalah kucing yang besar dan kuat dengan berat antara 9 hingga 15 kg dan tinggi 25 hingga 40 cm pada pundaknya. Bulu mereka pendek dan rapat, dengan warna yang bervariasi dari hitam, coklat, abu-abu, atau putih. Warna bulunya cenderung terang dan bertanda-tanda pada ekornya. Wajah mereka mirip dengan kucing liar, dengan telinga yang lebar dan runcing, dan mata yang besar dan hijau. Sifat kucing causi sangat aktif dan cerdas. Mereka suka bermain, berlari, dan melakukan aktivitas fisik lainnya. Kucing causi juga sangat suka berburu dan memanjat, sehingga mereka membutuhkan banyak ruang untuk bergerak dan bermain. Selain itu, kucing causi juga sangat interaktif dan suka bermain dengan pemiliknya. Kucing causi biasanya sehat dan tidak terkena penyakit genetik tertentu. Namun, seperti semua kucing, mereka rentan terhadap masalah kesehatan tertentu seperti obesitas dan masalah gigi. Oleh karena itu, penting bagi pemilik kucing caosie untuk memberikan makanan yang sehat dan seimbang serta memberikan perawatan gigi yang tepat. Jika Anda tertarik untuk memiliki kucing causi, pastikan Anda memiliki cukup ruang dan waktu untuk memberikan perhatian dan perawatan yang dibutuhkan. Kucing causi membutuhkan lingkungan yang luas dan banyak aktivitas fisik untuk tetap bahagia dan sehat. Selain itu, pastikan Anda membeli kucing dari peternak yang terpercaya dan memeriksa riwayat kesehatan kucing sebelum membelinya. Kucing causi adalah hewan peliharaan yang menarik dan menyenangkan. Tetapi seperti semua hewan peliharaan, mereka membutuhkan perhatian dan perawatan yang tepat. Jika Anda siap untuk memberikan semua yang dibutuhkan oleh kucing causi, maka ras kucing yang langka ini bisa menjadi teman dan sahabat yang hebat. Bulunya yang pendek tidak membutuhkan perawatan yang rumit seperti beberapa ras kucing yang memiliki bulu panjang. Tetapi pastikan untuk menyikatnya secara teratur untuk menghilangkan rambut yang rontok dan menjaga kulitnya tetap sehat. Selain itu, pastikan untuk memberikan kucing causi Anda makanan yang sehat dan seimbang. Kucing causi adalah hewan yang aktif dan membutuhkan banyak protein dan nutrisi lainnya untuk tetap sehat dan kuat. Pilihlah makanan kucing berkualitas tinggi yang dirancang khusus untuk kebutuhan nutrisi kucing besar dan aktif. Kucing Chelsea juga membutuhkan stimulasi mental dan fisik yang cukup. Berikan mainan yang menantang, seperti mainan yang berputar atau bola yang berguncang-guncang, dan berikan waktu untuk bermain dan memanjat. Mereka juga suka bermain dengan pemiliknya, jadi luangkan waktu untuk bermain dan berinteraksi dengan mereka. Meskipun kucing causi tergolong ras yang sehat dan kuat, mereka tetap membutuhkan perawatan kesehatan yang teratur. Pastikan untuk membawa kucing causi Anda ke dokter hewan untuk pemeriksaan rutin, vaksinasi, dan pemeriksaan kesehatan lainnya. Perawatan gigi yang teratur juga penting untuk mencegah masalah kesehatan gigi dan mulut. Secara keseluruhan, kucing causi adalah ras kucing yang menarik dan unik dengan sifat yang aktif dan interaktif. Meskipun mereka membutuhkan ruang dan aktivitas fisik yang cukup, mereka dapat menjadi teman dan sahabat yang hebat bagi pemilik yang menyediakan perhatian dan perawatan yang tepat.